Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang zodiak mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021. Namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Nine of Pentacles ataupun 9 koin. Untuk sudek yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini dikategorikan seorang Libra mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Libra akan semakin meningkat kehidupannya akan semakin meningkat dan apapun yang dikerjakan oleh seorang Libra akan membuahkan hasil yang maksimal serta mendapatkan Nilai yang positif dari orang lain, yang dimana di sini juga keuangan rezeki akan semakin meningkat, dan di sini juga seorang dewa akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang tadi, diduga-duga yang bernilai besar, yang berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya. Dan untuk support energinya adalah naik cap. Secara umumnya, naik cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan libra sendiri, dan di sini menggambarkan. Seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021 Yang dimana sini juga digambarkan seorang Libra akan mendapatkan tawaran kerjaan yang mendadak Yang bernilai sangat besar serta berdampak positif kepada kehidupan Yang dimana pekerjaan tersebut didapatkan oleh dari seseorang yang dekat dengan Libra Serta disini seorang Libra akan didukung oleh pasangan Libra sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Bank. Secara umumnya, di Eropa itu diartikan ada di tokoh agama serta seseorang yang disiplin dan seseorang yang taat aturan. Dan jika kartu di Hiropen kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang disiplin bekerja, yang dimana di sini akan membuahkan hasil serta berdampak positif kepada kehidupan keuangan, yang dimana juga di sini memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memberikan seorang libra suatu pekerjaan yang nilainya besar didukung penuh oleh pasangan juga sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah A Top Cup ataupun delapan piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana disini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang gigi serta selalu memperjuangkan keinginan serta mimpi-mimpinya dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo merenungi dan menemukan suatu jalan yang dimana disitu dalam bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupannya. Dan di disini usaha tersebut akan membawakan hasil yang maksimal kepada seorang Virgo tanpa Virgo sadari sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di disini menggambarkan Sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pantang penyerah untuk mendapatkan mimpinya yang di dimana sini seorang Virgo merenungi dan menemukan satu jalan usaha yang dimana usaha tersebut akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan yang tanpa Virgo sadari akan meningkatkan keuangan yang dilukung penuh oleh orang tua serta orang-orang terdekat Virgo sendiri dan jika kartu di pen kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan ketatan kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang Virgo di bulan Mei di dalam bekerja akan menghasilkan hasil yang maksimal yang dimana di sini hasil kinerjanya akan berdampak positif kepada keuangan yang didukung penuh serta didoakan oleh orang tua Virgo dan orang-orang terdekat Virgo sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah Four offshore, ataupun empat pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana disini seorang Taurus akan mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan rezeki yang mendadak yang dimana di sini di dalam kategori kesehatan serta kehidupan di sini seorang Taurus akan mendapatkan kesehatan yang jiwa tiba, tiba sangat stabil sangat maksimal dan sangat berdampak positif kepada kehidupan yang dimana di sini membuat seorang Taurus lebih fokus, lebih giat, dan lebih rajin lagi di dalam bekerja, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Taurus sendiri. Di sini juga digambarkan bahwa seorang Taurus akan membuat satu usaha, yang dimana usaha tersebut adalah usaha dadakan yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan Taurus sendiri, dan untuk support energinya adalah naik ofsword secara umumnya naik ofsword itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun serta seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di sini menggambarkan seorang terus mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021 dalam kategori kesehatan dan dalam kategori kehidupan yang dimana di sini didukung serta didoakan dan dimotivasi oleh pasangan dan orang-orang terdekat Taurus sendiri dan jika kartu dari yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan ketaatan kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang Taurus dalam menjaga kesehatan akan sangat berdampak positif kepada kesehatannya, yang dimana di sini seorang Taurus tidak menduganya. Yang berdampak seorang Taurus akan lebih giat, lebih fokus dalam bekerja, yang berbuah manis kepada keuangan yang didukung penuh oleh pasangan dan orang-orang terdekat terus sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah of 1 ataupun tiga tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersedia Aris, yang dimana di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana di seorang Aries tidak menduga dan tidak menyangka yang sebelumnya. Di sini dikategorikan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bekerja penuh tanggung jawab yang dimana di sini mengakibatkan orang-orang akan memberikan kepercayaan kepada seorang Aris, yang dimana disini seorang Aris juga akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya dan untuk support energinya adalah Kenaik Ovan secara umumnya Kenaik Ovan terlihat dengan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di disini menggambarkan Seseorang Aris merupakan sosok-sosok seseorang -sosok yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021, di mana di sini mendapatkan tawaran pekerjaan secara mendadak dari orang-orang sekitar serta orang-orang terberkat Aris sendiri. Dan jika kartu dekripsi yang kita gabungkan dengan zodiak orang 4 di sini menggambarkan ketaatan kedisiplinan yang diterapkan oleh seorang Aris di dalam bekerja akan berbuah manis di bulan Mei yang berdampak positif kepada kehidupan dan dekret keuangan. Yang didukung penuh oleh pasangan dan pekerjaan akan diberikan oleh seseorang yang dekat dengan Aris sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021 adalah zodiak Virgo, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Taurus dan yang keempat adalah zodiak Aris. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat.